mengajar <SILENCIO> Jaka tua yang diperankan oleh Berry Prima pesuruh di kadipaten Buntaran. Dia pacaran dengan putri adipati yang bernama Nilasari yang diperankan oleh Neina Karina. Nila Sari. Sari. Ah. Tentu saja hubungan ini tak disetujui, bahkan ibunya dibunuh. Jaka tuak marah dan mengamuk karena tak punya ilmu, ia kalah dan dibuang ke jurang. oleh kita Namun jaga. Jaka diselamatkan oleh seorang kakek sakti dan diajari ilmu silat. Kisah cinta ini dirangkai dengan perebutan peta harta karun ternyata air putih yang dia minum bukan begitu sari dia pergi membawa peta peta peta apa Dara? di peta akhir cerita itu? peta itu bisa didapat kufinin, jaka kenapa? dan nila sari diizinkan menyusul jaka